Sekilas tentang dirimu Yang lama ku nanti Memikat hatiku Jumpamu pertama kali Janji yang pernah terucap Satukan hati kita Namun tak pernah terjadi Mungkinkah masih ada waktu Yang tersisa untukmu Mungkinkah masih ada Cinta di hatimu Andaikan saja aku Aku melepasmu Dengan pelukan. Sesali yang datang selalu Takkan membuatmu kembali Maafkan aku yang tak pernah tahu Hingga semuanya pun Kini telah berlalu Maafkan aku ma Masih ada waktu yang tersisa untukmu mungkinkah masih ada cinta di hatimu Andaikan saja aku tahu kau tadirkan cintamu Ingin ku melepasmu dengan pelukan Mungkinkah masih ada waktu yang tersisa untukmu? Mungkinkah masih ada cinta di hatimu? Andaikan saja aku tahu kau tak hadirkan cintamu, ingin ku melepasmu. Dengan melepasmu dengan pelukan, ingin ku melepasmu jangan.